Sebuah roket Longma-3B lepas landas dari pusat peluncuran satelit Xinjiang yang dikelilingi bukit pada pukul 4.33 timur, 17 Maret 2023. Peluncuran tersebut berhasil mengirim satelit Gaofen-1302 ke orbit transfer geosinkron, menurut China Aerospace Science and Technology Corp. Muatan baru terungkap setelah peluncuran dengan spekulasi bahwa Longma 3B akan membawa komunikasi Cinaset atau satelit navigasi Beidou. Satelit Gaobon 1302 atau Gaobon yang berarti resolusi tinggi secara nominal merupakan bagian dari sistem observasi bumi beresolusi tinggi sipil Cina. Survei tanah, estimasi hasil peranan, tata kelola lingkungan, Peringatan dan perkiraan meteorologi ini, serta pencegahan dan mitigasi bencana yang komprehensif, dicatat sebagai penggunaan utama satelit menurut media pemerintahan China. Satelit berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan dan misi peluncuran sukses total. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait China